Jangan lupa tuan-tuan tu, ada apa-apa Sat sekerak dulu no, ya, bi. nak ya weh Kalau nak kele, masih kita hot seterusnya Hei, hmm. ada kuda ni bebe Sekarang canggis Canggis aku nak naik Comel lah Apa padanya? Aja, saya rasa dia lah bila kele, bukit-bukar nak ya weh mak Mana sama tak cek cek ni? Ya eh? Tidak ya, ada benda yang memakai mana dulu, eh? Hmm, tidak sama. Tumpah mulut semua. Ya, Goyak, eh? Misalnya kalau ada benda yang mana dulu, kita tiga ini. Kalau tumpuk mulut-mulut, tiga yang mau ni Kalau seperti kita katakan, hariman gajahkan dia makan, maka belakang dulu. Ah, tukang, eh? Tukang, eh? Lalu, Maik dah tahu dah benda lagu tu kuduk ngotek. Habis wano basuh puluh aku ni. Wano, Mak! Mak! Tahu nak aku? Eh, nak kata ujian tak ujian wano basuh seluar, Mak! Aku kecil, Mak! Habis hmm. seluar aku! Buat apa binti ibu? Panamulah panah kecep saat ni. Eh, Dia kosak sama mak tu. dah benda aku dah kamu kocok itu juga, yang kucing habis luar ku selanjutnya, tak ada loloh. Walaupun saya pun benar, weh. Umum, saya Sudah Aku tak kisah lah. Aku tak kisah lah. Dia emak Kau mah raja sekamu dengan pengasuh Yoh Sa'in Sama Duduklah juga masa-masa dari atas kuda putih Belum Ijah Tunggu kelih dengan Yoh Pudomek Dengan cara ulama Di mana tempatlah juga Perlanduk Putih Putih Sulu Kesohkan dari situ timu lagi akhirnya Satu buah negeri Sa'olah raja di dalam negeri Ratu Puyo Perangi Ratu Puyo Perangi ini adalah juga anak perempuan yang sore Tubuh bernama Tuan Petri Mayomahura Tuan Menteri Mayomahura Sia menjadi malah Malah menjadi kepada kediri sia Pucat dengan tubuh, layu dengan badan yang tak ada kulit Bicikalah juga agak tulang Sekitik-sikis biji dengar suara yari menjadikan parah Duduk gila lah juga kepada kemah raja sekamu Raja kerjaan di dalam negara Kuala Dua Maka Tuan Menteri Mayomahura Hari-hari baik berjalan ke Sapa Keluar tubik lah juga Ngada ke di Indah Ratu Puyuh Perangi Dengar telari-lari sore diri pulaknya. Iyo yo me tuan puteri maya mahorag gua no lagi me mari tepat kepala kerigi air nda no. me pucak dengan tubuh layu dengan badan tak ada kulit bercerahlah juga akan telan seketika sehingga -seketik, sepenjenggo suara yari me menjadikan parah cita lah juga pada kerigi air nda no, anak petinaku ayo ratu Puyo Perangi, ayo Bliar! Raya lah juga satu benda Aduh, anak bertinaku Mereka nak raya apa dia Me takutlah juga ayuh murid Me takutlah juga ayuh marah Aduh, anak bertinaku sore Coba raya banget Mereka Takutlah juga ayuh murid Takutlah juga ayuh marah Buruk, baik, cemela Bertinaku sore ni, tak ada anak ayuh Me raya apa dia me. Ayo nora tu peranggi eh ayo Benar Me nak buat ibarat lah juga pada dia Ayu, nabu, Ayo nunggi ayo pehe ayo head walk eh. Ibarat gapodio me, Mek, mek buat ibarat Ayo hadung juga satu kebu getos 10 heka Patut dah getos tu cari koli potul Bilo Ayuh nak cari kali nak foto ketang ayah tu. Aduh bodoh ni. Kita homai di mana? Ayah tak ada ni kita. Kita homai di mana? Geyang ana meh. Modo sungguh nadatu ni. Ke ado ke getoh ayah tanang bondo tu boleh sekeping tu. Aduh bodoh ni. Bagu ke layo bae. Tapi minum no, para ke siapa dia? Mecita bangak para ke hilo. Mena rajas tiga ke, ke, ke, buka getah kita. Mena koli tua, koli muda raya banget, mi. Ayo, no, ratu puyu peranggi, eh, ayo. Benar? kita pokok muda tak pernah sabar juga cari koli tua. Dengan sebab? kita pokok muda, kena carilah juga koli muda. Kalau kita pokok muda, cari koli tua, tak pernah senggup. ...punuh kulit eh. Aduh budak ni. Tapi... kini ayo... ...mik tak malu-malu ayo. Mik tak boleh tidur nak ingat kore lagu tu lupa kali orang ingat ke Mik. Mik satu benda ayo. Gila kau berapa dia? Raya banget. Mik kasih saya sangat... ...pada kemah raja kajuh si Ramo. Raja lah kerja dalam negara Kuala Dua. Aduh, anak merti nunggu. jangan kata sama dua kali. Siangmu sudah ada isteri. Ada permaisuri, Ada anak tak pernah sabar untuk buat kamu menjadi isteri dia. Ayo, Ndo. Ratu punya peranggi. Benar. Mereka tapi bijak, mereka tak tahu. Mereka tahu lah juga. Semua ada dalam hutan ni, ayo. Ada dalam hutan. Benar lah juga. Sekelilah juga ini dari daya Sekelilah juga Sekelilah juga pedatuk-pedatuan Dia juga polimu-polimu Dia royaklah juga Terutih di dalam negara kalau dua Mempati dia kasih Mempati dia sayang Aduh, duk cari pelanuk dari utih Ayo Lepas tu! Meknya Kepada diri dia nawa no, wana su Dia suruh, dia kasih ke Mek Ayo Saya buka semua lagu ni saya tak boleh ayo ingat kau seramu Kira lah tengok makan nasi, pinggir duk tangan Nah, maka ingat kau seramu, siapa jatuh pinggir tangan, ayo Aduh budak ni Kalau betul bagi kata benar-benar begitu Kalau kamu gila sangat Wala kemarajar seramu Tunggu minta dia tak minta Biarlah juga ayo sehid Ayo nak sehid Ayo sehid Nak sayeguana, anjur nasabu, nak sayeguana Ayo sayalah juga, Mek ni Kita jadi bunga tujuh kelopok Apabila Mek jadi bunga tujuh kelopok Ayuhlah, suguh Satu kebarakan Polimo Pergi tahu di dalam kolan-kolik pulang arah Tahu Mek jadi bunga dalam kolet Di dalam kolet Lepas tu Kalau orang ambil waktu tu jadi bunga Tak kira lah juga orang Ko, okay, okay, juga wala jukokela wa ogetela jukok menjadi ke suami we plan mogela okay, ambe ai tak ketamu rag raya tak agak ore okay, lo ni ogel okay, lo ni tengok pakaian tengok beragak belakon tapi susah Lama, ayo muntah segusian aku ayo se, buat satu perakan ilmu saya se. ayo stomach jadi ke bunga cobo lah, juga jukok ayo hari Mexico ikut kalau kalanya ayo mudah, mudah, mudah, mudah. Ya, Ya, Hulu balaiku Ogin kepada kepada Watmengu, baju besi, seluap besi Jelumur lagi tempat kerja yang indah Baiklah cukup Watmengu Baju besi, seluap besi Akulah, ogin dikelak kepada Ratu punya Perangi Kamu dengarlah cukup bagi kata para kerjaiku kamu ambil anak aku ni menjadikan bunga tujuh kelopo Kamu beritahu di tempat kolang kolam pulau nara Kalau aku ambil bunga ni Tak kira lah juga orang tak kira juga orang lawa Kalau anak aku menjadi kemanusia Orang itu juga menjadi kemanusia Aku menjadi lah juga suami anakku. aku Tidak tahu di